Halo guys, welcome back to my channel Apa kabar kalian semua hari ini Semoga kalian baik-baik aja dimanapun kalian berada ya Nah kali ini Putri lagi bawa modal sekitar 500 ribuan Dengan mainin di si Olympus Putri mau ingetin nih ke kalian Jangan lupa untuk di like, di share, and di subscribe ya guys Biar Putri makin semangat nih Ngasihin info won gacor modal receh dan trik pola gacor bermain di Olympus nih untuk berbagi info dan pola juga kalian bisa gabung ya ke grup telegramnya Putri yang udah Putri bikin linknya udah Putri kasih di deskripsi ya guys kan. Nih kita coba ya, coba hari ini peruntungan kita di sius bakalan enak atau uh, kurang ya? Menurut aku sih bakalan enak ya, feeling aja gitu, feeling good. Lingkup jatuh ya, merah delima, ya. Kena ditambah lagi, birunya kena sayang, cakep banget, kasih ijo, mantep. Ungunya sayang, hmm, ungunya kurang. Coba kita kocok di spin cepat 10 ya. Das, das, das, hai, pecah semua. Oh ya, buat kalian semua nih yang nanya. Putri lagi main di mana? Putri lagi main di top 77 Buat yang mau nyocok atau yang mau main nih sama Anke Putri Langsung aja cek di link deskripsi di bawah juga ya guys Link deskripsi itu ada telegram sama di link mainnya top 77 Bentar, kita main di spin turbo di 10 Coba ya, kita kocok spin turbo lewati layarnya kita off -in. Seperti biasa DC-nya off ya. Aku jarang, jarang banget pakai DC on. Biasa-biasa aku DC off terus guys. Coba kita uh, main di manual aja deh. Kita kocok di manual ya. Birunya dilewatin, nggak connect Padahal kurang satu ya kan. Uh, masih dilewat, kocok lagi. Kita lihat. Nggak kena. Oke, hijau, Oh, pecah biru juga. Tambah kuning sayang, cakep banget. Kasih keluar lagi dong. Engga, tetap. Rp50.000 lagi duit gue. Aduh, skater tiga. Biasanya kalau misalkan ada skater tiga dua, satu. ya baru aja gue ngomong nih. Wah, gila. Pola trik gacor hari ini yang Putri mainin. Gila sih, cakep banget sih. Langsung ya Biasanya kan kalau misalkan uh, Skater 2, skater 3, skater 1 Biasanya gak lama dari itu langsung skater 4 Wah kena Cakep perkaliannya dua ya Santai Santai, santai, santai Perkaliannya nyusun Masih ada perkalian 2 Spina masih tersisa 12 Masih ada harapan Birunya kena Tambahin lagi ya oke okay. 11 hijaunya mantap banget kasih keluar kuning, oke, jadi kurang kalian 15-nya hijau kena hijau kena, aduh konek dong gelasnya, ay cakep banget konekin gelas segila perkalian 15 masuk Pak Eko. 21,575 ribu sensasional nih. buat kalian semua yang mau main, yang mau nyoto, yang mau sama anjep kayak aku ya. kan Depo receh-receh kan dapat jutaan nih. buat kalian semua langsung aja cek, gabung di top 77 buat yang mau lihat RTP-nya ya. Kak, RTP itu apa sih, Kak? RTP itu kita bisa lihat yang mana yang lagi gacor, rate yang tertinggi atau yang terendah, kalian bisa lihat. Tadi aku lihat si Olympus itu rate angkanya lagi di 95%. Itu berarti tandanya lagi gacor dan benar lagi hoki nih hari ini. Lagi hoki hari ini, perkalian 39 nih lumayan ya. Lumayan ya hari ini cuan-cuan parah dan full senyum nih hari ini gila dikasih nice masih ada sisa 4 sepinan lagi nih biar perkalian limanya dilewat kasih keluar uh cawannya kena sayang ditambahin lagi oke ungunya kena konik juga aduh mantep banget nih berkalian oh, 42 1,9 di ribu sensasional repeat ya berkali double sensasionalnya gila ya masih ada sepinan 2 nih masih ada sepinan 2 kita lihat nih sepinan 2 aku mau udahin setelah permainan habis ya dikasih juta kasih sebanyak yang udah nonton putri pamit makasih banyak yang uh, udah like, share, and di subscribe jangan lupa pokoknya dinyalai tombol loncengnya biar gak ketinggalan info dari channel aku jangan lupa pada gabung ke grup telegram bye-bye guys